Repsol Honda telah mengumumkan secara resmi tempat dan waktu mereka meluncurkan livery terbaru untuk MotoGP 2023, tim asal Jepang tersebut akan memamerkan motor baru mereka di Madrid, Spanyol pada hari Rabu, tanggal 22 Februari. Simak kabar selengkapnya pada tayangan video berikut ini, dan jangan lupa, tekan tombol subscribe serta aktifkan tombol lonceng notifikasi, agar Anda selalu jadi orang pertama,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 Tentunya ini menjadi hari yang sangat dinantikan oleh para penggemar Honda, setelah musim kurang menyenangkan tahun lalu. Tahun lalu mereka menjadi pabrikan dengan kinerja paling buruk, karena hanya mampu mengoleksi 155 poin. Pabrikan yang telah mengoleksi 21 gelar juara dunia itu, hanya mampu mencetak dua podium tanpa kemenangan. Dua podium itu dipersembahkan oleh pembalap andalan mereka, Marc Marquez dan Paul Espargaro. Pabrikan berlogo sayap tunggal itu, akan mengarungi MotoGP 2023 dengan susunan pembalap terbaru usai merekrut Joan Mir yang menggantikan Espargaro. Tak ayal, tanggal tersebut akan menjadi hari yang bersejarah bagi Mir karena untuk pertama kalinya berseragam Honda secara resmi. Home MotoGP hadirkan Marc Marquez dan Joan Mir, Honda luncurkan motor baru di Madrid Bayuawan Saputra, Rabu, tanggal 1 Februari tahun 2023 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dua pembalap Repsol Honda, Joan Mir dan Marc Marquez saat melakoni tes MotoGP Valencia di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Selasa tanggal 8 November tahun 2022. MOTOGP.com Penampakan RC213V 2023 bersama Marquez dan Mir akan dilangsungkan di markas besar Repsol, yaitu di Kampus Repsol, Madrid. Pada hari Rabu pagi waktu setempat tanggal 2 Februari tahun 2023, tim Repsol Honda akan mengungkap tantangan kejuaraan dunia MotoGP 2023 di Kampus Repsol, Madrid, tulis Honda melalui laman resminya. Juara dunia 8 kali, Marc Marquez dan rekan setim barunya, juara dunia dua kali Joan Mir akan mempersembahkan Honda RC213V 2023 yang akan mereka gunakan untuk bersaing di musim baru MotoGP. RC213V sendiri sudah mendapatkan beberapa pembaruan untuk meningkatkan performanya di atas lintasan. <tik>